Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, The Lovers, serta Leslar Lovers Dimanapun kalian berada, Di TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti dan Risti Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta di tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya Menemani santai bagi kalian saat ini Bambi Mena akan memberikan informasi terbaru persahabatan seputar idola kita Keunggahan pertama kita lihat aja sebuah unggahan spesial bahan-bahan didalasi kejuaraan di GS pribadinya Semalam mengunggah sebuah postingan foto momen yang sangat luar biasa. persahabatan yang romantis, harmonis, disuguhkan langsung oleh hidola kita. Kakak Bilar, lagi terpidur di pangkuan, didaklasi kejar. Masya Allah, mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat untuk Lesti dan Rizky Bilar. Ini cute banget persahabat ya, tuh kelakuan dari idola kita memang luar biasa membuat kita bangga bahagia. Diunggah kembali momen tersebut oleh akun HP Kentang Tata Sultan, kalimat caption dituliskan dalam postingan tersebut. Seperti ini terus ya kesayanganku, tetap saling sayang, saling jaga, hingga menua bersama. Wow, Masya Allah banget persahabat ya, mudah-mudahan dukungan semakin banyak. Dukungan semakin kompak dari orang-orang baik yang selalu mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut, juga banyak dibanjiri komentar dan respon dari para fans, salah satunya dari akun Kurniasi. Asli mengatakan. Pasangan paling beda Coba deh lihat pasangan lain Pasti udah bikin youtube No cut no edit Mereka tuh bener pasangan paling beda Katanya masya masalah banget ya Memang luar biasa inilah kita selalu saja membuat kita semakin bangga dan bahagia Ke kabar berikutnya para sahabat Ada bocoran dan info penting Untuk kita semua langsung dari mas Gongli. Kita lihat aja para sahabat ya gas pribadi miliknya Mas Gongli menginfokan Bahwa bakal ada vlog terbaru hari ini yang akan di up persahabat ya di channel kakak Bilar. Di disitu ada sebuah kalimat caption info yang dituliskan oleh mas gongli saya usahakan hari ini ada vlog ya harap bersabar Di sini jaringannya susah maaf menunggu katanya tuh wow kira-kira kejutan apa yang akan disuguhkan persahabat ya tetap menunggu tetap bersabar mudah-mudahan ada kabar baik ada vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Info ini juga direpost kembali oleh akun official. Kalimat caption pun dituliskan Udah kangen vlog versi Turki Semua draft keluarin mas warga Konoha langsung gak ada vitamin ya kan Katanya tuh Warga Konoha palsi siap menunggu Vitamin bahagia yang akan disuguhkan langsung dari tim Leslar Entertainment Selanjutnya persahabat kita lihat juga di sini sebuah unggahan spesial banget nih ketika live Instagram Mas Gongli pagi-pagi membuat kita rusuh aja nih persahabat ya <goda> Kita lihat kelakuan dari tim Lensland Entertainment, Mas Rangga, muka-muka masih ngantuk banget tuh persahabat ya, direkam oleh Mas Gongli Wow cute banget nih persahabat ya, memang luar biasa tim dari Lensland Entertainment selalu saja membuat kita ketawa bahagia Live momen tersebut juga diunggah kembali oleh Angkun Lenslar Anas Ada kalimat, Gamson pun dituliskan, sumpah pagi-pagi nonton live mas nih dibikin ngakak, mabang, rangga, syahid." Wow, luar biasa banget ya. Mudah-mudahan saja secepatnya di-up vlog terbaru di channel YouTube-nya Kakak Binar dan Lenslar Entertainment berikutnya kita lihat juga persahabat, sebuah unggahan. tentu kita flashback dulu ke acara LIDA persahabat ya momen yang tak akan kita lupakan dimana dedek Lesti Kejora ini hafal banget ya lagu kesukaan mertua atau ibu Rosmala Dewi sebelum tentunya Lesti Kejora ini menikah dengan kakak Bilar ya momen ini luar biasa kita lihat persahabat Lesti DA ah, Apalagi kesukaan mertua Sudah jadi mertua nih dedek Lesti Masya <laughs> Allah banyak persahabat ya Momen Lida 2021 memang luar biasa Mudah-mudahan dedek Lesti pun bisa mengisi acara di Indosiar kembali Kita sudah kangen banget Idola kita tampil di panggung Indosiar ada kalimat, caption juga yang dituliskan dalam postingan tersebut yang diunggah oleh akun sahabat waiting Gua paling suka ekspresi Dede kalau lagi keceplosan. Kalau ada lakinya waktu itu, pasti udah kena cubit cubi tuh bininya tuh. <laughs> Emang ini cute banget persahabatnya luar biasa. Yuk kita kompak, tetap support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya tetap tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan baru selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.